Banyak HP itu scouting mm -hmm. langsung menyebar dan oh. langsung secure area-area. 2 -area. jari Ui, malah, dunia, malah. ini kekuatan ya bukan, di 3 jari giro sih ya. atau menjegal tidak komit ke satu vehicle aja. Ini benar-benar sebuah sudah jawabannya 10 jari guys. Karena kita main PUBG em pasti 10 jari, Cok. wow gerakan mereka adalah BTR sekarang on fire nih ya. Jawaban Woi, gila yuk kamu ngamuk, Cok. Esale Ribus. Kok Ribus tertangkap kayak ini? Anjing bisa yang lewat. Bisa dia lewat di kepala Satar Wah Tadi sih Satar sih bener-bener action banget ya. Langsung nge-pro baginya lewat atasnya. Udah kayak pasang. Untung waktu saya blok tuh Satar. Tapi sebenarnya dia makan. Betul betul. Dia lompat nyampe-nyampe. Oke, sabar kasih Berharap tidak terlihat. Betul betul tuh kayak trigger disiplin juga akhirnya yang dijaga ya oleh seorang Satar di bot ada di bagian bawah ini menurut gua gerakannya bagus karena kalau oh, zona gini biasanya kalau nggak ke pk ke arah high groundnya nya Oleh karena itu 50 chance itu dimanfaatkan gini dengan uh, nyebar ke dua yang terakhirnya. Uh, ya, paling nggak oh gitu. kalau ada satu ke pick off, satu masih bertahan betul, di angle yang betul. berbeda dengan posisi yang, yang siang, totally berbeda juga. Kalau zonanya ke tengah-tengah kamu mulu kamu punya angle berbeda atau perang dengan tim-tim lain tampil di antara The Gadget, Oh, di cancel secara utuh tapi dari Varifalls. Oh, di cancel. Karena betul tuh mereka menahan big random zona. Nah, dari Faceline eh. menjadi keep keeper di pinggir aduh. zona kali ini iya dan aduh. di bagian high groundnya juga masih dikuasai otong insya Allah dari DRS sepertinya udah mulai lepas dari aduh ini cancel apa enggak makanan gua masih ada hasil juga yang menjaga kali ini satu tunggu satu bisa ini oh, mau diperangin ya. oh, ya. sama oh, Faze ya uh oh, Faze ga oh, ya. terima. Oh, oh, ya. terima dari bagian dari jauh baru fight belum usai ajar poin deh kan. buat masuk keren final oh iya sih oh iya Lebih mau ga mau ya gagal lolos week 1 Tapi bukan mereka emang dasar mainnya barbar ya -bar -bar Tadi bukit-bukit yang terbatas, oh, kostum buat diisi oleh tim lain juga. Udah, juga ya, gue. gue.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 Karawan, belum ada target lagi. Kayaknya keadaannya cukup chaos dari tiga tim yang ada di pinggir circle. Betul, tapi gue lihat dari Star Wars, sepertinya dapat air drum karena ada setoran kawin. Yang penting, ini main banget, dan sepertinya membuat mereka vest dan helmetnya pede banget. Tapi top, terkenal damage yang sangat Wah, besar. Kita tidak hanya dari Formel Level dan Base Plan, karena Tong Jia juga ada damage yang lain dari game segini, dan juga pick up kali harus bertahan. Tongki, tongki, tongki, tongki, tongki. Di dongki, si dongki, Wuih, Tony kau sakit banget, cok, sumpah. Wah, datang kok rakyat tua. Ikut dipir, lah. Di dipen langsung pun ya masuk ke dalam zona masuk nah, kepala dua kali juga. aku Vintores Vintores Vintores. mau kan dulu lah katanya lah. bocah bocah ini gue. you had dapat lagi cok Yuhai kamu cok. holy shit. jing. itu masuk ini bisa nge tracking bagi gimana dah. Weh B Jauh banget cok. Berarti eh satar di tengah, tengah cok ya, co. oh iya satar nyelip cok di tengah cok. Bang satar. player masuk ke zona. Di sini mungkin ya, terus ya. ya. bukan semata-mata cuma bertahan. Itu satar itu tadi bisa nabrak kepala bisa di anjing. Itu kok Posisi Bang geser, Bang Bang, Darah lo full Cok anjing enggak BTR karena BTR juga ada satu player tadi di eh ini kalau ada tulisan di chatnya GoFood order, order complete you can continue di chat for 15 pilih, menit dari udah, order untuk orderan order order order uh, udah selesai food, food deliver enjoy your meal Untuk nyampe kali itu digantungnya gitu ya 8 poin tuh fair banget bagi tim face apalagi mereka kanya bermain dengan cukup baik cuma sayang aja mereka fight demi fight demi fight terus mengalami kerugian yang akhirnya menumpuk late game tapi BTR lagi mengendalikan center circle kali bisa perang dengan berbagai tim tapi sangat knock out Ryzen harus untuk angle shoot kali ini dan Luxi sebenarnya nyampe itu ya mau hindari knock BTR langsung sampai ini cuk Yuhei dibunuh empat aja ini udah empat kill cuk poin-poin tambahan Aduh Luxi kena lagi Messi datang cuk aduh Yuhei kena bom ada revive yang Posisinya nggak bagus, cok. Oh, nice, bee. Ayo, bee, kasih pam, bee. Oke, ping, ping. Oke, ping, ping. Oke, ping. Oke, ping. Oke, Thank you, TS! Oh iya, untuk untuk thank you, tim Secret dalam perangkat ini, ini, thanks, God, anjay. Bahaya, ada dua mereka out, cepatnya Area mereka deketnya itu, panggilnya, woh, untung T. digangguin ama T. jadi gak bisa nge-post bater, Secret, bakal perang juga dengan tim TJB. Secret, Satar, nah, T. J. T. Betul banget. Oh, berarti tadi Uhai udah ke-take down ketika team secret masuk ya. Serumpon pred guys ya di bagian belakang. Tapi kan kata Wolfy sekarang zona Eh, sambil makan cuk semua, cuk. Diket makan. Teman makan semua. Rumah itu masih cukup aman walaupun ya jarang upload game lagi sih, kita keluar, skip terus ya, sorry. Tapi deibut bakal di match lagi. Mungkin cinal ya. Mungkin bro. Sorry guys ya, kemarin sibuk jadi jarang upload ditunggu aja tanggal mainnya. Kan ada yang baik tapi tentu dari melakukan push. Sekarang dari Gd tinggal mencetak dayboard. Andai dayboard bisa gorengan. Dayboard, banget sih yeah. <laughs> betul poin besar juga ya, tapi seperti yeah. tahu yeah. yang benar goreng. Goreng. Ya, ya, goreng, goreng, goreng, goreng, goreng, gorengan, goreng, goreng, goreng, goreng, oleh goreng, goreng, goreng, goreng, goreng, ya tim dengan ya kalau ada aja Ada Arda yang ikut tuh. Oh. Kontrol memang sangat sempurna dari Tong Jabo dan Luxi dipulangkan ke lobi. Berarti hanya misalkan Luxi aja sementara waktu namun sidanya 9 elimination sudah dikumpulkan oleh nah, Big ya. ya minimal 10 poin masuk kantong number dua 10 poin adalah angka yang sangat sangat aman hmm. tapi TJB lagi asyik menembak -as -as diganggu lagi oh. oleh tim berbeda itu tim DRS yang mengambil high ground advantage juga kali ini. Di bawah mereka ada marshall juga nah, posisi yang posisi dia adalah Hmm oh, Bangas cepat baca tembak Cok. Nembak, cok. Hah? Bisa bergerak lagi? capek dapat ayam ya? Bercabe dapat ayam. Banyak banget cabenya. Kali ini yang menjadi target hidup untuk Longzi masih terus melakukan make up dan Waduh! Waduh. Waduh. Enggak, enggak. <laughs> itu enggak malu dead kayak. masih masih aman tuh, Tapi punya ya. nah itu anak gede satu siapa? Mungkin lebih keren. Deobot. bro. carry the game. aja deh enggak usah bot enggak dan DRS di pojok zona, Yuk, ya, pada, pada berantem yuk, pada berantem yuk. Di bawah ini dokter Andes. Dr. Andes. Uh, anda, tapi oh, itu oh itu dari seorang masih bertahan dengan yang cukup waktu ini juga posisi yang cukup nyaman. Zona baru bergerak dalam waktu 45 detik yang berarti masih ada space untuk Bagus. kali ini. dia. di Infinity dalam jadi si mainnya wow bagus jadi jago? Dia, dia, dia dia, dia bagus. jadi mainnya bagus. bagus. bagus. bagus. mati ini ini ini ente sekali ini yang bilang eh poin poin poin tambah dengan game pertama mereka aduh aduh lagi pakai lawannya kali ini on situation betul ada dulu untuk menutup pergerakan dari dari kali ini infin deh sakit banget combat sementara tim datang ini ya itu su, debot, debot sehari, ayu, co, co. Co. BOS DEBOT ITU ADUH tapi, ADUH tapi ten ten ten karma tadi eliminasi masuk siap yep, e, eliminasi masuk e, e, e. 5 poin masuk untuk GD stabil lah 5 poin betul ya, betul juga nice try bagi dua nice guys ya ini Kami nonton M3 lebih lama lu lebih suka momba gue FPS Aduh sayang banget cok Empat player mereka meskipun ada yang knockdown sekarat anjing yang terjadi sementara waktu dan Gotoni dari Infinity tentu akan settling up position aja gak bergerak aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh untuk keduanya namun low HP untuk tem secretnya tegap tuh nih so, hampir menggunakan momentum teman tapi ini justru oh, ke posisi dari got sendiri ya sekarang tinggal sendirian di selatan zona Wolfie di mana katanya, ya Pak dia Karena dia dia, dia bakal aman dia. banget dan dia mungkin pengen malah bikin dua tim ini fight Bu tes kasihan tes nempel semua ya soalnya Bukal ada tempat lagi Bom masuk nih, bomnya. Ada pressure -pressure. Coba dilakukan, tapi Radu. Ah, bantuan Cok. Eh, eh sabar sabar, Ternyata. sabar, sabar <laughs> sabar. itu dia Sampai Hari ini, sih, keberadaan saya lebih deras, tuh. Malah, Kak, ini dari Solo Warrior bertahan dan nah, tiga tim yang masih bertahan lebih lama lagi, tapi NJK memperlakukan dua Solo Warrior masih Wah. bertahan kali ini. Balas ya? lawan satu lawan satu, Kain dari tim Infinity, dari tim CS. tahu bahwa mereka nggak bisa WD, ya, mereka gak bisa tahan dan langsung. Wah, nggak lainnya tumpang. Tapi ternyata gue berbicara terlalu huh? cepat karena dari Marshall yang beredar target kebalap level kebalap kedua. Hampir dapetin seorang kid, kali Ini dan Gatani berharap uh. bahwa dua tim ini fight. Kenok-kenok, kan? Gue bakal ngambil keuntungan terbesar. Betul banget, ya tadi di bagian bawah bener-bener game doang dia dia udah harusnya bisa melihat Marshall yang berdansa di bagian pinggir tembakan ke bagian depan ini ternyata Tim Secret just too strong sekarang tinggal Gattani melawan Secret tempat orang Gattani baru berdiri wah top 2 dia dia tes padahal udah pejabat untuk Tim Secret mendapatkan Chicken Dinner dengan lawan 11-4 Elimination lagi-lagi dari region SEA mendominasi pada hari kita yang ketiga kali ini dan kali ini giliran dari Tim Secret mendapatkan poin poin maksimal, 9 poin masuk kantong mereka tentu menjadi ya, bisa, game yang sangat baik uh. bagi untuk kejar-kejaran <sukur> guys <nge -sukur>? <sukur> ya. ya. banget well played menurut gue Aman, gue ini Indonesia yeah, dengan eliminationnya luar double digit tadi poin yang dikumpulkan kemudian juga dari A tim Genesis even doanya satu membuat mereka